10 spin ya yuk kita lihat akankah waduh langsung tuh disebut kakek urus welcome back to my channel minus slot bosku oke okay. kali ini kita main di Status of Olympus dengan ditemani situs slot gacor saat ini Garuda satu tiga bosku. Nah, di sini kita bermodal lima puluh langsung ke 6000 quick spin atau spin cepat tujuh spin ya. Yuk kita lihat akankah. Waduh sudah si setir terdong widih pensiun kakakku <laughs> mantap dia nih bosku yuk kita lihat isi dalam sekitar gratisnya akan mau profit banyak atau profit lumayan lah pokoknya kita naik 10 kali lipat udah lumayan buat isi kantong bersama ya <tuh> oke okay. masih kali 6 yang di atas awan dan ada tambahan perkalian lagi bosku dipetik lagi kali 2 ini sudah kebunuh kali 12 dan setunya masih delapan ya bosku ayo nah, dong ditambah lagi masak 500 nih oke okay. petir us waduh petirnya dong masa enggak mau petir nih oke okay, itu dia kali 3 Hah, lumayan dapat mereka ya bos widi widi widi pertaliannya cukup banyak tapi gak mau nyangkut sayang sekali kali tiga nanggur nih mantep nih ya oke kali 18 totalnya dapat negal lagi bosku wih udah profit nih di atas 500 ya <tuh> oke okay. kita pokok-pokok lagi bosku kita habiskan spinnya dulu tadi baru dua spin ya langsung langsung dikasih skater gratisnya ya namanya beruntung mana tahu bosku mantap jiwa oke oh, yang belum gabung di situs kita situs watch gacor saat ini bosku ya Garuda 138 mantap jiwa gacor selamanya aku <tun> ini. Dapat perkalian 6 di luar <tun> Sayang sekali ya mah kotanya enggak mau turun lagi nah, tuh. Nanggu lho dipucuk-pucuk <tun> Bia cipir, bia cipir. Oke okay. Tinggal 50 spin lagi bosku Ayo dong Kakekku kasih gratis gratisnya lagi boleh-boleh. Ini turunin lagi ya Untuk salju masih stabil ya bosku Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini Wuner slot setiap hari kita upload konten khasus of Olympus atau disebut KUUS. <laughs> Oke okay, dapat sekitar lagi sekitar gratis kecil ya bosku. Mantep nih ayo us kasih yang manis manis seperti janda biran hehehe <laughs> janda biran janda Sini. Sini. Waduh Mulus ya bos Terlalu mulus nih Wah parah ini guys Nggak berteman baik <laughs> Sepertinya Nggak kacor sih ya Saya usah ini Nggak kacor ya Sepertinya lumayan bosku daripada zoom daripada ya oke kali 3 kali 8 ya totalnya ya, ya lah, kali lapan. Kalau di dalam sketch, ya semoga kali merah-merah yang mungkin, ya kata okay. ini lumayan lumayan wah ini kabur nih sepin ini kabur ya kita habis sepin ini tinggal berapa tuh 35 wah udah lumayan nih sudah profit di atas 500 udah profit di atas 500 wah udah lumayan banyak ya Sepuluh kali lipat soalnya Jangan lupa di dukung ya bosku untuk channel Minus ini dukung terus setiap hari kita upload KTIS dan pola-pola Pola-pola uh, apa ya? Pola-pola mangga Jangan lupa untuk pantau terus bosku Biar tambah semangat dibantu like sharenya bosku Biar tambah rame kita jadi tambah semangat juga bikin kontennya Yang belum daftar silahkan daftar situs kita ya bosku satu 138 mantap jiwa bosku Situs gajar saat ini Oke Cukup sampai sini saja untuk konten hari ini Jumpa lagi di konten selanjutnya Terima kasih banyak yang sudah selalu support Terima kasih juga sudah selalu beri Terima kasih bosku sehat selalu Oke sehat selalu biar bisa nonton terus Jumpa lagi besok ya, bosku. Dadah!